Oke, pak kembali lagi ke bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, bagaimana cara mengatasi game yang tidak bisa menggunakan save state di emulator Dolphin atau saat kalian buka itu ada muncul error message gitu. Dan di sini kita akan buka aja langsung untuk dolphin -nya. Di sini mungkin saya akan uh, liatin gitu ya contohnya kayak gimana. Dan di sini kita akan membuka game uh, The Legend of Zelda The Skyward Sword, ya. yang uh, versi yang 3.8 GB. Dan mungkin nanti juga saya akan jelasin bedanya apa sama yang versi di atasnya ini. Jadi kita akan buka aja langsung dan di sini akan muncul tulisan endkit warning gitu dan ada tulisannya bahwa kita nggak bisa pakai save state kita nggak bisa uh, pakai input recording dan sebagainya dan di sini kita bi tidak bisa menggunakan netplay atau mungkin netplay itu yang buat main bareng-bareng ya uh, secara lan gitu kalau nggak salah sih cuma saya juga nggak tahu dan belum pernah pakai gitu nah jadi di sini intinya adalah masalah pada uh, kasetnya atau mungkin isonya itu berformat endkit walaupun di sini ada tulisan uh, mungkin kalau kalian buka filenya gitu di sini file itu ada tulisan eh uh, formatnya tuh disimage atau iso ya. Karena kalau NKIT itu bukan uh, tulisannya itu bukan disimage dan gambar itu bukan kayak kaset gitu. Cuman saat kalian uh, lihat itu perbedaannya di sini ada tulisan NKIT Pak ya. Jadi NKIT ini uh, file ISO yang uh, dikompres gitu atau mungkin yang uh, ukurannya itu bukan ukuran aslinya atau full size gitu. Jadi caranya adalah kalian bisa mengkonvert NK ini kembali ke ISO gitu ya dengan uh, aplikasi yang bernama nkit ya kalau nggak salah nkit uh, apa gitu namanya mungkin saya juga nggak tahu sih nkit apa cuman kalian bisa co coba cari di Google dengan mengetikan uh, nkit to iso dan tinggal kalian uh, klik aja yang dari film Slayer saya nggak kasih ringnya karena takutnya tiba-tiba channel -tiba saya hilang gitu besok gitu jadi ya saya nggak kasih linknya dan kalian cari sendiri aja. Nah di sini untuk gamenya, kalian bisa pilih untuk yang GameCube Partition. Kalau kalian memang uh, mau convert game yang end kit ini adalah game GameCube, karena kalau kalian menggunakan uh, GameCube Partition dan kalian mengconvertnya game-nya Wii gitu, misalnya contohnya adalah uh, Skyward Sword atau Twilight Princess, kalian pakai di GameCube ini ini nggak akan bisa gitu, nanti nggak akan tertulis untuk uh, filenya atau kalian nggak akan bisa uh, bikin file ISO-nya gitu, jadi nggak akan dikonvert Jadi mau sampai 100 kalipun pun kalian coba itu bakal tetap error. Gitu nah jadi kalau kalian mau mengkonvert game Wii kalian pilih aja yang Wii partition dan kalau kalian mau mengkonvert game GameCube kalian pilih aja yang GameCube kalau kalian pakai yang GameCube tapi untuk mengkonvert yang Wii itu nggak akan bisa jadi ya kalian harus uh, menodong yang masing-masing gitu jadi yang GameCube dan yang Wii gitu jadi setelah kalian uh, pilih tinggal kalian ekstrak aja di folder ya. mungkin untuk di uh, foldernya gitu ya biar uh, foldernya ini biar lebih rapi aja sih kelihatannya gitu contohnya kayak gini kalau kalian ekstrak langsung ini nanti hasilnya bakal diberantakan nggak akan sekape ini dan ya mungkin kalian bakal jadi bingung ya untuk filenya gitu Dan kalau udah di ekstrak di satu folder Misalnya kalian tinggal klik aja yang Enkit Processing App gitu Dan setelah terbuka tinggal kalian buka aja Untuk file untuk yang uh, kit-nya itu tadi ada di mana ya untuk saya ada di sini dan di sini kita akan drag saja dan setelah di drag nanti akan ada uh, source nya atau mungkin sumbernya di sini dan di sini untuk settingnya kita akan pilih dari select mode -nya. di sini kita akan ganti ke convert to iso ya nah di sini kalian bisa mengganti folder mana yang akan dipakai untuk menyimpan hasil dari uh, convertannya ya untuk saya adalah D game nkit wii terus uh, slash proses ya atau mungkin yang udah diproses gitu. Nah setelah itu kalian bisa ganti aja bebas uh, kalian simpan di mana pun terserah kalian. Cuman saya nggak atik saya simpan di defaultnya aja. Nah untuk yang full verify-nya ini kalian bisa uncheck aja dan tinggal kalian proses aja sampai beres gitu. Ini kita akan klik proses dan uh, di sini untuk prosesnya di sini kita akan mengconvert ke ISO uh, 50% dan 50% itu kalau nggak salah kaya ting cash ya kalau nggak salah, cuma atau juga sih saya nggak nggak hafal juga nggak inget gitu dan pokoknya ini walaupun di sini kan isonya ini misalnya uh, udah beres gitu jadi ini cuma sampai 50% untuk yang uh, nya dan uh, masih ada satu lagi gitu setelah iso itu prosesnya apalagi saya lupa eh ya. walaupun ya tinggal kalian tungguin aja sih kalian nggak harus hafal juga untuk prosesnya apa dan kalau udah beres nanti hasilnya bakal uh, muncul gitu ya muncul di uh, folder yang udah kalian pilih gitu misalnya di sini adalah game uh, and kit wii, dan proses dan wii. terus nanti ini bakal muncul filenya di sini walaupun di sini saya udah bikin ya untuk filenya jadi di sini kita akan stop saja dan nanti kalau kalian benar melakukan uh, yang udah uh, saya tunjukin tadi gitu ya itu nanti kalian bakal melihat filenya di uh, folder yang kalian pilih untuk saya adalah di yang proses ini di wii gitu kan dan yang mau saya tekanin dan saya kasih tahu kalian harus menggunakan yang uh, benar kan gitu ya untuk uh, Aplikasinya, kalau kalian misalnya mau pakai yang Wii untuk yang game Wii ya, kalian harus pakai yang Wii Partition, jangan pakai yang GameCube. Karena kalau kalian pakai yang GameCube tuh filenya nggak akan kebikin walaupun sampai 100 kali atau 200 kali gitu. Dan ya, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya cukup gampang banget, tinggal kalian download aja aplikasinya dan kalian pastiin aja untuk gamenya game yang, game yang mana ya yang mau kalian convert gitu. Dan kalian bisa melihat untuk uh, gamenya di sini Wii atau GameCube. Untuk GameCube ada lambang GameCube-nya ya. Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, dan thanks for watching. Bye-bye.